Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Baik pada kali ini saya uh, ini terapi pengobatan yang ketiga kalinya ya kawan Dan saya uh, dua jenis terapi yaitu terapi yang pertama yang di video ini adalah Terapi masalah asam urat dan kolesterol nah sepuluh hari yang lalu kurang lebih lah ya seminggu lalu kalau saya berdiri dari kursi begini itu berat sekali rasanya paha di belakang sama betis kemudian lutut-lutut ini terasa nyeri, ya, terasa nyeri. nah setelah diterapi ini ya baru tiga kali kemudian minum herbalnya setiap hari namanya herbal hipertensi saya minum dua kali dua kali eh, eh, sehari itu kayak teh ya, itu kayak teh Nah ini kayak gini contoh-contohnya yang di atas ini ya Ini ada contoh-contohnya Nah itu satu herbal itu isinya 20 Berarti diminum selama 10 kali 10 hari ya Berganya 200.000 guys Nah bulan lalu ini ada contohnya nih, ini ada datanya Ya ini ada datanya ya uh, keluhan ini Jumat 6 Januari 2002 Tiga uh, jadi tensi saya 140 96. Kemudian asam urat saya 8,2. Nah sekarang sudah dicek. Ya, Sabtu 14 Januari 2022. Berarti kurang lebih 8 hari. Ya. Tensi saya normal 129 87. Kemudian asam urat saya turun ke 6,8. Langsung masuk normal. Nah setelah itu. Ya mungkin untuk biar lebih mantap lagi turun sampai berapa biasanya itu? Sampai 4? Sampai 4? Ya, saya mau coba lagi satu, satu kali lagi herbal. Ya jadi ternyata untuk herbal ini biayanya 400 kawan. Untuk herbalnya dua, biar semuanya sempurna. Nah ya kan kalau terapi ya dikasih di, di ini bisa lah sekali terapi 100.000. Tapi kalau jauh cukup herbal. Ini sudah terbukti, lawannya nah, sudah terbukti. Inilah terapi asam urat dan kolesterol oleh Kang Sajar. Nah, selain eh, terapi asam urat dan kolesterol, masih banyak yang lain. Saya juga tadi terapi mata, ini sudah yang ketiga kalinya. Ya kan? Nah, ada, ini lumayan cerah, ya, karena di perpaduan, kelompok eh, wajah, saraf, dan mata, itu memang langsung terasa. Waktunya dia minimal tiga bulan kawan Nah itu ada video di video selanjutnya Coba berikan penjelasan eh, Kang Sajar terkait ya. Eh, ini ya Oke okay. Itu ada videonya di bawah Ini ada videonya waktu saya diterapi eh, Tadi ini ada di bawah Jadi ya, Berarti bakar namanya Ya Bakar Ini Gak kurang lebih sekitar 10 hari deh. Kurang lebih sekitar 10 hari, eh, jalan-jalanin untuk nanti. Ya. Eh, memang, kalau di awal, komandan pertama tensi tinggi ya. tensi tinggi itu karena apa? Kurang istirahat, ya, ya. kurang mungkin, eh, kurang teratur lah. Kurang apa, ya, ya. Yang kedua, sebetulnya di sini ada juga letak jantung. Hmm. Ada detak jantungnya, terus ada kadar oksigen dalam tubuh. Setelah ya. perintah ada di sini eh, oksigen yang tahu dalam tubuh, ya. yang awalnya ini kalau untuk detak jantung, itu kemarin 85, 85 ya, 85, 85. awal dulu ya, awalnya nah, sekarang di sini udah di angka 87. Untuk apa? Bagus tuh, udah, kategori udah udah bagus, Artinya udah naik lah karena hmm. artinya kondisi e, kondisinya stabil, jantung Gantung bagus, okay. kadar oksigen juga bagus, kemarin 98 itu bagus, artinya konsumsi air putihnya cukup cukup cukup, cukup. Ah, putih air putih itu ya. Nah yang paling terlihat jelas itu di asam urat asam urat, asam urat. Hmm. karena waktu sekitar delapan hari yang lalu di tanggal 6 ya itu komandan e, asam uratnya 8,2 hmm. Nah, itu efek di barang kan gak enak, yang kalo kamu merasakan kesemutan, bangun berat, kan gitu. yang ya, ya, itu. Iya iya iya. Itu efek-efek yang dirasakan pada saat asap berat itu naik, kondisinya tinggi gitu, hmm. sampai angka 8,2. Tapi setelah satu minggu, karena kan delapan hari terhitung hari ini, hari baru udah habis deh. <laughs> 6,8. Berarti kalau dari 8,2 ke 6,8 berarti turunnya, ya kurang lebih, nah itu nah, karena saya berdiri sudah sudah sangat jauh bilang kesulitannya ya, jadi jadinya ada nyaris bilang itu dari 8,2 yang real nyata, ya efeknya itu yang kemana rasakan kan ya, gak enak gak nyaman di tubuh di kaki gak nyaman, tapi kan hari ini sudah mulai nyaman, ya artinya memang sudah ada perubahan, jadi kita enggak hanya bicara bahwa eh, herbal ini bekerja atau tidak terapi ini bekerja atau tidak ada nggak di efek sampingnya artinya dampak baiknya gitu dari terapi ini. Hmm. Ternyata kan komandan sendiri membuktikan. Ya. Karena di awal buat, cewek, buat challenge juga kan pembuktian kan gitu pembuktian, ya. Kira-kira terapi ini bener nggak nih manfaatnya untuk tubuh. Nah. Makanya pada saat eh, 8 harian lalu tanggal 6 kita melakukan pengecekan asam urat di 8,2. Setelah pengecekan pemadam rutin minum herbal ya. nah, setiap hari sampai hari ini itu ternyata real real real. asam urat turun 6,8 ya ya turun, jelas ini artinya efeknya juga dampak daripada uh, herbal, dampak daripada terapi ini dirasakan tubuh ya, ya. jadi lebih baik, lebih nyaman, lebih sehat Ya, ya. ini kita akan lakukan uh, minum herbal nanti saya uh, sukai lagi untuk herbalnya saya kirim lagi untuk herbalnya. Iya. Ya. Jadi herbal hipertensi itu sebetulnya memang itu saya kasih herbal hipertensi tujuan apa? Sebetulnya bukan hanya untuk hipertensi aja itu. Hmm? Buat kolesterol bisa, buat asam urat bisa, buat hipertensi bisa. Iya, iya. Ya. Kalau nah. dari asam uratnya aja udah turun, kolesterol pasti normal. Kalau kolesterol normal, kensinya pasti turun. Karena disebut hipertensi itu karena tensinya tinggi, hiper, tinggi. Hiper tinggi. Nah, sekarang ini kemarin tensi betul turun dari 140 ke 129. Dan biasanya tangan saya ini sering kesemutan kan? Hmm. Sering kesemutan. Saya sudah berbagai macam obat ya, kayak ada beberapa vitamin. Oh, Berbanyak enggak, enggak terlalu. Nah, ini biasanya tangan saya kesemutan, kaki kesemutan. Nah, ini nyaris sudah tidak ada lagi kawan. Nah, ya kalau pernah ada buka sembuhnya sedikitlah. Mungkin ya jajak ya, lagi lah satu paket. Hmm. Paket lagi. Berubah. Paket lagi. Nah ini ada lagi dan satu lagi hmm. untuk harga paket terapi. Karena harga paket terapi kemarin kita Kalau buka itu 100.000 ribu ya. Iya. Buat kedepannya terapi doang ya. Buat terapinya seratus ribu. Buat kedepannya karena ini sudah dibuktikan sama kau langsung. Ya. Real hasilnya. Real hasilnya. hasilnya. Asam urat Normal Normal Real Ke depan e, Untuk terapi kita biar semampunya Seikhlasnya Seikhlasnya Semampunya Semampunya ya Iya Kalau Kenapa saya bilang semampunya e, Biar kalangan-kalangan yang nggak punya Uang pun Tetap hmm. bisa berobat Oke okay. Jadi enggak, mereka nggak dipatok Oh harus biasa enggak uh -huh. karena kan ada nanti yang memang pada saat di treatment Atau pada saat pengobatan itu Ada yang memang harus selama satu minggu kemudian. Hmm, rutin setiap hari harus terapi. Yang dekat-dekat lah ya. Dekat-dekat lah. Ini. Makanya kalau kita atas harga, Khawatirnya yang awalnya mau berobat, karena keterbatasan biaya, jadi nggak mau berobat. Ya. Jadi, jadi kita biaya semampunya aja. Jadi terapi itu untuk memperlancar saraf, uh, untuk herbalnya gitu ya. Beherbal uh -huh. yang dimiliki itu mempercepat terserah. Uh, betul, betul jadi manfaat dari berat terapi luarnya kita obati dalamnya kita obati jadi luar dalam kita obatin ya, ya, jadi ya. itu lebih cepat proses penyembuhannya hmm. nah, cuma memang kemarin ada pesan juga dari guru ya memang guru sudah juga pesan untuk bioterapi terapi itu semampunya. Oh. berat terapi karena eh, pastikan teman-teman yang yang nonton video ini kan pasti bertanya-tanya kemarin ya iya, berapa itu berapa biayanya pastikan bertanya -tanya pasti ya. berbeda-bedanya karena kalau nggak ada nilai batasan minimal berapa mereka mau mau mau apa mau berbagi hmm. kemarin kita kita kasih harga untuk biaya terapi itu seratus ribu, 100 ribu. Ya. tapi ini baru kemarin merasakan langsung ya khasiatnya manfaatnya ya. langsung nah, untuk biaya terapi ke depan kita berikan semampunya semampunya oke okay. kalau yang datangnya pengusaha sukses Ya tambah-tambah dikit <gat> lah masa iya, iya. kita pakai 200 ribu tuh jadi hmm. oh, ya ya sesuai standar kemampuan kalau yang datangnya yang toko berobat tukang beca tukang ojek ah. patok rp ribu berat berat kalau buat yang punya penghasil punya gaji sih uang 200 ribu nggak terlalu berat betul nah, ini ini waktu, waktu nah ini ini waktu nah ini diambil sampel darah nah ini hmm. pada saat mengecekkan asam urat asam urat ya diambil ini yang uh, yang keduanya ini ini yang kedua nih laya, laya. asam urat 8,2 nah, hari ini mengecekkan asam asam urat kembali nih ternyata hasilnya guys ini jelas ada data catatannya ah, ada datanya ada data catatannya di sini datanya datanya Benar. Oke okay. Jadi kita Jadi kita setiap pasien yang berobat Kita selalu punya data rekam medisnya lah hmm. Ya kalau dokter kan ada rekam medis Ya, ya Kita kalau ada alternatif juga Harus punya data pasien Ya Jangan sampai kita nggak punya data besok ada yang ngaku-ngaku berobat, ada yang nggak berobat bilangnya sakit gara-gara ya, berobat. Nah <tuh> itu. Oke, okay, ini selesai dulu eh satu sesi ini. Ya, habis ya, itu kita jelaskan masalah fotokuah to syaraf ya. mata. Jadi ini videonya sampai di ini dulu, kawan. Okay. Ya silakan. Eh, yang berminat, kalau berminat ini hubungi mau mau daya dari. Nah. Ya, belakangan ini ada nomor di situ yaitu 0821 2352 8418. Ya, khususnya herbal karena herbal itu paling penting Dia di dalam, kalau obatnya itu untuk di luar membuka saraf-sarafnya. Begitu kawan. Oke, kita akan buat video berikutnya, yaitu masalah mata. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.